masuk bola ke depan. ya kali ini? Ada. Kang saja ini kecil ini dari anak Bukan kali ini saja para Anak-anak Itu Dilakukan pada siapa di sana Ada nomor tadi Ada di sana Dilakukan Anak-anak bola pertamanya aliri 17 ada di sana si kakek, Berlari lagi berusaha dengan Kang dan dia di masih sang anti Andi Masih nomor ada nomor Ada ada nomor kali ini. 12 oleh akan kali ini A, B, Kali ini ini oleh kata berlari ke depan kali ini menanti nomor punggung 7 menguasai bola ketonya diborong sedikit tadi tercatat dibarangkannya karena lapangan yang licin rebutan lagi bola ada tendangan dari PSDB ke tengah dikuasai sang bintang nomor punggung 8 masuk umpan-umpan pendek namun tidak cermat seperti tadi ada nomor punggung 19 bola ke depan ada Kang Badang Hidayat menguasai bola di awal saja 19 kali ini dikuasai lagi Kang Badang Hidayat oh saja bola Tantik sekali tadi kepada nomor 27 Dibiarkan saja bahwa tadi menikahkan Ah, yang yes, Pelanggaran tadi Kami perlu menginformasikan Bahwa mungkin Kang Yarisri Adi uh, Belum datang Masih di perjalanan Kali ini tetap antipas inilah pemain Atau pemain Persib Bandung Kang Andi Supendi Nomor 79 Lakukan flexing saja tadi keras namun dapat dipanggap saja kali ini Nomor Kemudian, sampai kembali untuk anak-anak baru. mengalami cedera lutut dan digantikan oleh Kang Aris Ada pula, AC di depan, kepada Di perusahaan ini ada Andi nomor oleh pemain-pemain dari PSDB, Berlari nomor 12, dengan kirinya ke kirinya ini nomor saja ah, oleh Kang ke depan untuk placer, Kang Di masa jayanya dulu, jadi serang dari bertahan, kali ini tendang saja ke depan dengan pikirnya satu tadi ada nombor 8 WCB dikawalannya 29 Ada Kang Darang Hilayat berhubungan kali ini Masih baru asal bola Kang Darang Hilayat menenang saja bola Kepada siapa tadi sana Ada Acing Juanda berlari Masih Apakah tetap melewati kali ini Kang Acing Juanda tenang saja kali ini Yang WCB aplastik saja Tempatan ke dalam untuk kadang-kadang lari Persibuiden kali ini Atau apa persibuiden Akan dilakukan oleh Acing Juanda Dibaranya masih kedudukan sama ini tetap imbang kosong kosong waktu terus berjalan kali ini lemparan sudah dilakukan tinggi datangnya di ada di sana 12. Ini lagi, ating, tu, ke depan. ada Andi uh, Supendi saja kali ini bola oh, bagus sekali kali ini cantik sekali permainan ada Andi Supendi berlari masih Andi Supendi di kawalah sudah dapat dikamakan sementara ini di oleh anak-anak dari PSPT menguasai bola sepenuhnya kali ini ada Kang Dadang Hidayat kali ini menguasai bola lagi pengendalian kaki kirinya halus oh. inilah dipilot tunggu di masa itu Kang Dadang Supaya 24 seperti nomor punggungnya di Persib Bandung ke belakang dengan kaki kirinya tadi melambung saja bola ke depan yang dituju nomor 7, 23, cepat dia dan di ganggang pertandingan ke ini imbang Masih menguasai bola kali ini pencak gawang dikawal oleh apakah 16 kali ini menguasai bola Tujuh dua silu depan ada mengenai kepala tadi nomor 7, 9, berlari kali ini menguasai bola malah dia kali ini ada Kang Acing Cuanda lagi kepada Adik Abdullah menguasai bola lagi nomor punggung 4 lagi ada Menunggu 11 salah ada nomor punggung menguasai bola kepada Adik Abdullah mendek saja kepada aku buat-buatlah tetap 1 kepada Andi Spendi kali ini Andi Spendi kali ini kelihatan saja baru ke depan oh. Oh. Nah. terlalu cepat tadi aliran bola yang dialirkan oleh anak-anak tadi, -anak per sugestion kali ini menguasai bola 9, ke depan kepada nomor bumbu 19, mengenai kepalanya jadi diarkannya kali ini, ada kang jadang sulit dan sudah meninggalkan apapun kebiasan orang kejar untuk bola uh, a fast dan rahan langsung balik ke lapangan karena waktu sangat menyerat dan inilah nomor punggung 14 menjangkung pada ang adi abula ah burit tuh juga Iya kalau hasilnya daya berdaya ini anda, si Pendi, dan <tuk tangan> atapang, tadi tetang, oleh Andi Spendi, masih Jok, dua sayap penjaga lawan pun batu dari keras sekali. Masih ada sisa-sisa kejayaan dari Kang Andi sepanjang tadi. Pada ada rebut dari nomor punggung 10 PSPP ke sayap kiri nanti di sana nomor punggung 7 dua sayap bola lagi dikawal oleh satu orang pemain di sana. Ada endek saja kepada nomor punggung salah ada Abdillah, endek lagi kepada serangan yang sana nomor punggung 8. Tendang saja Pemain, pergantuan pemain, pergantian pemain dari Persib Legends, Hidayat keluar, 24, Hidayat keluar, masuk 27. Inilah Kang Nadal akan bersepak dulu. Sementara digantikan beberapa pemain demi memberikan waktu istirahat cukup nanti karena masih ada satu tim lagi kalau waktunya cukup mungkin sudah memasuki waktu parlima. Itu saksikan gol yang jelas. Tendangan langsung flexing dari Adik Apilah tadi. Waktu masih panjang. Kapan lagi menonton pemain Persib di Jaya Bakti. Anson Yamut olahraga yang mulia. Santuy. Dengan kawannya jelas kali ini untuk Persib itu masih tenaga bola ke depan. Di sana ada 9 pemain yang merupakan di kali ini di sana melawan pemain senior. Ada siapa kegerangan di sana, tendang lagi bola ke depan. Nomor baru sebenarnya ada nomor 71. Kita kasih sebentar selamatkan di tarifannya dia ada nomor 28 di dalam sedikit saja membuka pelanggaran tendang saja nomor 28 kali ini masih menguasai bola cantik sekali kali ini kepada Adi Abdillah kali ini berhubungan dia tendang saja kali ini menguasai bola kan kecang nomor sepuluh kali ini mau menguasai bola lagi dikawal oleh nomor dua tadi masih mau menguasai bola lagi kemana bola akan diarahkan ke belakang saja kali ini kepada kang Ade Abdullah empat pendek lagi bola depan ada nomor delapan menguasai bola ke beruntar ada nomor 9, Andi Setiadi kali ini bola di belakang oh dikawal oleh sepedak new ini ada lagi di sana berputar para resik berutangnya sisi lapangan yang memang dan pemain dari Bandung Andi Sukendi keluar, masuk 3-1. Wah, inilah Kang Andi Sukendi. Mantan bomber Persija dan juga saja pada Ada di sana nomor 10 Kang Jang, rupanya. Jelas, bukan Kang dari Jaman. satu kawan segera, kali ini. Tendang ke depan. Oh, Hari ini bahan masih menguasai tendang saja ke Berbahaya. Oh, pemain dari bagian Kang Ade 14. Masuk. Nama 23. Masih kali ini kang acing juana, tendang bola ke depan. Oh, Hampir-hampir saja. Lagi-lagi, tendangan ini tendangan dilakukan oleh anak-anak PSG di Juru Jelas, waktu terus bergulir, apakah kedudukan akan tetap eh, berakhir, indah berbahaya. Masih tendang bola ke depan, ada nomor 0.17 kali ini menguasai bola sepenuhnya. itu saja lagi 2, 3, 1 kali ini. Berhubungan auto, selaku pelanggaran hal-hal yang sangat berbahaya. Walaupun tidak sengaja dari banyaknya tadi. kali ini sedang diwas oleh Kang Achel Belanda tendangan cepat dong datangnya ini cantik saja bola cantik sekali berbahaya ada di sana menuju 21 menguasai langsung berbahaya dan seperti saja Pergantian pemain Pergantian pemain dari Pergantian pemain dari Bandung Reson Rony keluar Rony keluar Masuk Green One Puntung-puntung Bawa-bawa Bawa-bawa ada tukang Jangan kali ini itu versi belajar manual, saudara. Dengan kaki kirinya lampu, bahasa di perkotaan saja berbahaya. Saya saja kali ini masih ada. Oh, yang berbahaya kali ini, Kang Acik. Coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, bukan pelanggaran coba, coba, coba, coba, dan hadang nomor sedang lagi bola pemain senior kali ini nomor menguasai bola pendek saja. Tidak jangan Apabila melakukan bola-bola pendek seperti itu. Masih menguasai bola lagi lambungkan saja, saja di nomor 23 buang seluruh ke depan ke dalam untuk anak-anak dari Bandung menguasai bola nomor 23 yang mirip dari Legend juga Kang Jakarta ya, ada kalau satu bola Dan bola lagi. Ah, saja bola ke depan kali ini ada nomor berburu kepada sang pemain senior lagi di luar kan? 2-7, tambungkan selalu bola ke depan berbahaya dikawal oleh nomor punggung 6 menguasai bola lagi Oh, mengkeping gerak itu cantik sekali tadi 8 kepada nomor punggung 6 sendiri bebas kali ini dikawal oleh Kang Pule ini ya, pemain asal Cipicung kalau itu sudah salah menguasai bola lagi kepada nomor punggung 7 saja bola ke depan berbahaya ada nomor punggung 7, tendang saja ke samping kiri dikawal oleh sang kakek kalian datang satu main senior, dendang lagi bola ada di sana nomor punggung Mama maran. Toto. Masih menguasai dalam